channel Ikebana Lusi. Saya mau merangkai ikebana Ikebana Ikenobo dengan tema Natal. Ya. Saya pakai ornamen-ornamen Natal, yaitu Angel. Ada tiga Angel yang saya mau pakai di sini. Ya. Nah, wadahnya ini keramik e, memanjang seperti ini. Ini diisi e, foam. Ya. Mula-mula saya akan pasang dulu daun ya, saya pakai daun leader leaf yang saya potong kecil-kecil ini Saya uh, mengimajinasikan ini seperti bentuk pohon cemara Karena kan kalau cemara itu kita natal itu kan pasang pohon natal ya Nah, jadi ini saya bikin seperti pohon natal, seperti cemara Jadi ada yang ke depan Ada yang ke belakang Ada yang ke depan, ini saya sudah kasih kawat, dia rada ke depan seperti ini Jadi ada yang lebih besar Ada yang kecil Oke, ya Jadi saya pasang dulu daunnya ini rangkaiannya saya bikin pendek siluetnya horizontal ya sesuai dengan wadahnya kemudian saya akan pasang hmm, carnation spray ya carnation spraynya saya pasang di sini ah, di belakang belakang di Di beberapa tempat ya, karnesian spray Kecil-kecil aja karnesian spray-nya ini. Ya, oke. Okay. Jadi seperti paralel ya. Nah, setelah itu saya akan pasang uh, bunganya dulu. Seperti biasa bunga tetap saya pasang dia smile sama kita. Panjang ke depan, dia smile juga dengan kita. Tuh. Karena kalau dia smile dengan kita, itu eh, di bagian sininya tertutup, bibir wadahnya sehingga kita tidak perlu memakai bunga banyak. Nah, kemudian saya kasih juga satu di sini, mengarah smile juga dengan kita. Lisiantus itu senangnya dia bunganya gradasi warnanya ya sehingga dia hidup. Ya, udah ditaruh bunganya. Sekarang saya mau pasang ornamen angelnya ya. Kita pasang dulu. Angel saya pakai tiga angelnya. Satu kita taruh di sini, satu lagi saya taruh angelnya di sini. Ya, sudah tiga angel di situ. Lalu saya akan pasang carnation spray warna kuning. Untuk aksen-aksennya Ya, kandisian spray kuningnya Untuk aksen-aksennya Nah, setelah itu Saya punya hiasan natal Kecil-kecil uh, Saya akan pasang Di sini jadi kayak bubble-bubble gitu ya. Dia udah ada kawatnya jadi enak tinggal langsung ditancep aja. Di beberapa tempat. Jadi hiasan ikebana itu kita bisa pakai untuk tematis untuk Natal. Dengan memakai ornamen-ornamen Natalnya sangat menyenangkan sekali merangkai tema Natal karena banyak sekali ornamen-ornamen uh, Natal yang cantik-cantik. Saya ada kalimero kecil sekali ini kalimero. Uh, untuk mengisi bagian-bagian yang masih kosong. ya sekaligus nutup wasi. nah setelah ini jadi ini horizontal ya pendek-pendek lucu kan ya. lalu saya akan seperti biasa kasih asirainya kita taruh di sini. coba kita lihat ya karena ini juga udah cukup penuh. Ya, saya taruh dua supaya dia ada movement-nya lebih enak. Ya, sudah jadi rangkaian kita siluetnya horizontal. Lalu ada dramanya di sini ya. Jadi rangkaiannya movement-nya lebih dapet. Ya, lucu sekali hiasan ya, Natalnya. Karena ini wadahnya mulutnya kecil sekali. Jadi foam-nya itu kecil sekali. Kita nggak bisa pakai terlalu banyak materi, nggak bisa pakai terlalu banyak uh, ornamennya juga, ya. Jadi rangkaiannya sudah selesai hari ini, Jiuka dengan tema Natal. Semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.